Kalau sedang gelisah, bacakan cepat, tapi harus yakin. Karena kalimat Qurannya mesti yakin, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan cuma dilisan sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya, enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, merasakan cemas, anak gimana belum datang, astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa. ingat Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam, dalam hatinya, merasakan ketenangan. It's not for